Kasih galbetan sendiri, tinggal galbetan san diri, deng cinta yang sekasih nyogei, sebernase kasih gawang. Bernaseciri pasang, mengapa Siong mengapa nyong ga le masta tumsa jaan joge tumsa tu Cả hàng Betaharam na nasa isang tabat sa to right. Tapi Tuhan selalu jaga, alih tabat kita tabat pastilah hanya alih tabat.